Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat iman dan semangat berkarya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Sagimin, biasa dengan sapaan Sagi. Partai Solidaritas Makin Oke. Pertama-tama saya akan menyampaikan terima kasih terutama untuk istri dan anak-anakku yang telah mendukung baik Moril maupun Moril Serta keluarga saudara juga sahabat dan teman semuanya Ada pemikiran juga keinginan baik itu bersifat pribadi ataupun keresahan Mengapa saya termotivasi agar ikut serta menjadi bagian dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif? Dari pengusung Partai Solidaritas Indonesia Tetap jaya Dari motivasi saya tergerak untuk ikut andil Memberikan kekuatan serta energi Mengarahkan dan memelihara perilaku diri sendiri Maupun organisasi Menjadi bagian tingkah laku untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang memenuhi kebutuhan, dorongan, dan situasi pada umumnya. Dengan kata lain, andil dalam memberikan kekurangan. Bersikap merasa ikut memiliki karena dorongan. Keinginan untuk bersahabat. Cenderung berkumpul dan mencoba untuk mendapatkan saling pengertian bersama. Mengenai apa yang telah terjadi Dan apa yang harus dipercaya menjadi unggul Dengan menentukan tujuan secara realistik Dan mengambil risiko yang diperhitungkan Bertanggung jawab mengenai hasilnya Menantang dan menunjukkan perilaku yang lebih berinisiatif Nah nilai nilai apa yang akan saya perjuangkan jika terpilih. Hmm. Calon legislatif merupakan anggota partai politik yang diajukan oleh partai untuk mengikuti pemilu legislatif sebagai perwakilan dari partai. Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang anggota DPR, DPD dan DPRD. Nah, untuk diketahui saya telah melakukan permohonan ke Partai Solidaritas Indonesia untuk maju sebagai caleg DPRD DPRD RI. Pemilihan DKI Jakarta Dapil 6 pada Pemilu 2024. Saya berharap bisa memperjuangkan daerahnya jika duduk di Senayan Menurut saya Partai Solidaritas Indonesia di DKI Jakarta masih jauh kuantitas dari sisi SDM Buktinya orang-orang PSI di DKI Jakarta kerap sulit bersaing dalam mengisi jabatan-jabatan strategis Saya menilai Salah satu kekurangan karena PSI DKI Jakarta selama ini tidak tersistematis soal peningkatan kualitas SDM. Kita mengutip, Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bapak bangsa senantiasa menggelorakan semangat kebangsaan. Dengan menanamkan sejarah kebangsaan. Bung Karno selalu menanamkan kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia melalui pemahaman sejarah. Bangsa yang tidak memahami sejarah bangsanya... Bagaikan wayang kulit yang tiada gagangnya Ia akan lemas, lunglai dan tidak mampu berdiri tegak dengan gagahnya Bangsa yang tidak menghayati sejarah tidak akan mampu menyerap nilai-nilai bangsa Yang diwariskan dari satu generasi ke generasi bangsa berikutnya Sedangkan sebagai ideologi nasional nilai-nilai melandasi pandangan cara pandang atau falsafah hidup bangsa Indonesia Nilai-nilai kebangsaan tersebut mewujud dalam realita kehidupan bangsa Indonesia Yang majemuk pluralis Yang menjadi kesepakatan dalam membangun kebersamaan Sebagai ideologi nilai-nilai kebangsaan tersebut menjadi etika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia Solidaritas bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh